Dengar kata editor mungkin tiap orang akan punya persepsi yang berbeda-beda. Sebab saat ini um, banyak profesi yang bernama uh, editor, tapi kali ini yang kita maksud adalah editor dalam uh, dunia penerbitan buku, uh, lebih tepatnya lagi editor khusus untuk novel romance. Editor itu apa? Editor adalah orang yang ditugasi untuk mengedit atau menyunting bahasa sebuah buku agar bisa dinikmati dan disukai oleh uh, pembaca. Bersama saya, Metya Evan, CEO dari Penerbit uh, Sunset Truth, yang sudah menjadi editor selama kurang lebih 15 tahun terakhir. Dan ini adalah rangkaian menyedit novel Roman saya bersama JT.